Tapi kenapa kopi makan baterai? Kok macam senter saja. 1 2 3 come on. <SILENCIO> ya, orang ini dong, oh, asal ini beda-beda. Jadi yang satu orang Bima, terus yang satu orang Maluku. ini orang orang Manado, terus yang saat ini orang Ambon. Beda, kan? siap, ya nanti kah nih? pergi masuk di warung. jadi pas masuk di warung begini, langsung bade tanya. pas mau pesan apa? langsung nih? bima dia pesan minuman. jadi dia punya apa? asal daerah nah. aja deh. jadi. bade, bima satu. <tuk> pacaya lagi Tetra jadi Ekstra susu satu. Eh, dulu, eh, bingung Pesan apa? bingung, bingung. Eh, bad time. Om, pesan apa? Langsung pak pesan satu. Om, itu apa? Langsung dingin. <laughs> <laughs> ini, anak satu ini. Mama paling sayang dia, paling sayang banget. Jadi, dia mama, dia minta apa saya? Dia mama dia mau beli kasih dia habis. Dia bilang mama beli saya mobil, dia mama beli dia mobil. Mama beli saya motor, dia mama beli dia motor. Mama beli saya mall, dia mama beli dia mall. Bahkan dia minta pesawat pun, dia mama beli dia pesawat. Apa yang dia minta semua, dia mama beli kasih dia habis. Setelah itu dia pernah balik di rumah, dia panah makan materi dia panah meninggal. Sudah dia mama menangis, mama pulang ini mama menangis eh orang sekumpul di rumah semua sudah jadi mam balik ini mam nangis eh anak kau minta beli mobil, mam beli cow mobil kau minta beli mall, mam beli cow mall kau minta beli motor, mam beli cow motor apa yang kau minta semua mam beli kasih kau habis tapi kenapa kau pilih makan baterai kau macam senter saja ada Mas Jawa dua sama Pacet Papua satu. Jadi Mas Jawa dua ini doa, karena sekarang si langsung berteman dengan Pacet Papua ini selama jadi jendela lagi ganti yang gak ada Pacet Papua ini pergi pergi ke Jawa. Pas sampai pas sampai di pas sampai di Jawa begini Mas Jawa dua ini dong gak ada Pacet Papua ini pergi jalan-jalan ke pasar. Baru dong bilang di Jawa sana kan di preman-preman kan jahat. Jadi kalau dong kita murah Papua itu tetap dong bunuh saja. <im parasite> <sukai> jadi, <tongan>, menuju, mas ini, di, mas jauh jauh ini, jauh jadi, jauh jadi ke pasar ini. pas jalan begini, sampai di tempat pangkalan angkot begini. Preman-preman itu duduk tunggu dua tiga orang, dua pegang parang sabit. pas dua tiga lewat langsung, preman berhenti. Pas dua, beren, dua tiga berhenti langsung, preman-preman dua sudah tanya, satu ini tanya. Kamu nama siapa? Satu mas jauh yang satu di ya apa? Si bude bernama aku Yulio, no. <SILENCIO> Jangan jawab lagi. Jangan, lagi. Baru dia, ini ada yang jeda lagi. Tak kamu nama siapa? Jangan sate jawab lagi. Aku Susono. Baru <SILENCIO> pasca Papua ini, wah ini kalau nanti baca nama paru. macam ada bau-bau macam Papua ini tetap belum bulu sasa saja. Ini. Baru pasca Jawa, pasca Plewani ini, dia pegang parang panjang ini, parang sabel lagi. Baru kamu nama siapa? Dia jantian, coba pikir aman, penjawab, tante tanya lagi, kamu nama siapa loh, pacar Papua yang mulai, tidak pernah aku Kelamono. no. <tik> <tik> hey, lagi lagi Papua saat dia pergi makan di Jawa. <tik> Uang banyak jadi makan di Jawa. Restoran ya? tuh, jadi nasi di restoran tuh satu, satu piring dua juta. <tik> karena garam termahal toh, jadi, barang termahal tuh jadi yang barang-barang semua lengkap dia taruh tisu semua di situ, piring, Mak, babo, ada makanan-makanan semua. datang makanan-makanan jadi semua di situ perlengkapan semua lengkap. Dia duduk turun begini jadi suangkap tisu pisu semua angka sendok begini, dia pas angka sendok garpu begini dia marah. Yang sendok, garpu begini dia marah langsung. Dia marah mbak jawab Yang kamu sendok garpu langsung bilang Bah, dia pukul barang-barang semua di situ kasih hancur sudah. Bilang, Orang subayar mahal-mahal datang sini saya cari restoran yang makanan yang paling mahal datang disini kamu pergi taruh saya barang-barang kayak begini dia angkana dia bilang, mbak saya ke stokoe biar diketom pun miskin tapi pernah makan yang seduk <SILENCIO> ini ada paji <SILENCIO> satu paji Papua saat dia tanam di po dia tanam di po lemong di pinggir rumah to. dia ditanam di po lemong, jadi di po lemong itu sebuah buah sudah sebesar su sehubung jadi sebuah buah jadi dia masuk dulu di apa ini dalam rumah, tapi di jendela. Dia lele begini, dia lepik di, di, di Punggulimung itu tuh, eh anak kecil pergi panjat. Pergi payet peti. Dia lari kudora, tapi langsung lari semua. Dia balik dari Bortoro Pantai, turun, ih, langsung pergi panjat di Punggulimung itu lah. Paci dia pergi, Paci marah, dan Paci pergi, Paci taruh sasi kepala putus. Tapi dia datang di duduk, dulu, dia pikir, ih, kalau dong makan di Mungit nanti kepala putus. Sudah so, apa papan. Kepapan begini pitar sih dia tulis. Dilara sampai telengong ini kalau telengong ini kepala putus. Tapi karena apa-apa itu kecil dia teras sampai jadi singkat sih. Hilap pitile kalau pitile lepu. Ah, udah <tik> ditadi, <tik> ditadi,